Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat siang selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Kesayangan kalian di TV Yang akan menggambarkan kabar terbaru seputar Lesky Kencora Dan Rizky Bilar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 tentu kita kungsa pertama persahabat ya, baru saja di sini kita lihat ehis dahlia mengunggah sebuah postingan kebersamaan bareng Lesti dan anak tercintanya terlihat persahabat yang tidak Lesti sangat bahagia banget kita ini juga ikut bahagia melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh idola kesayangan kita ada kalimat kiasan panjang yang dituliskan oleh tehis dahlia di situ mengatakan dari pertama ketemu udah yakin Wanda, dede pasti jadi bintang dengan kemampuan yang dimiliki. Eh, gak kerasa waktu cepat banget berlalu. Sekarang sudah maju ke tahap kehidupan lainnya, yaitu berumah tangga. Semoga Allah melancarkan semuanya. Selalu menjaga dede dan keluarga untuk saling menjaga. Dan membahagiakan, kendala pasti ada tapi tidak oleh si sama Rizky Bilar Harus ingat tujuan menikah untuk apa Insya Allah, kalau bisa menerima segala kekurangan dengan rasa cinta Bisa melewati cobaan-cobaan dalam kehidupan perkawinan Bismillah Allah, jaga kalian menuju hari bahagia Leslar, luar biasa lah sahabat ya Ini doa baik dari TIS, kita aminkan Mudah-mudahan tentunya doa baiknya dikabulkan dan kita yakin bahwa lesti dan Rizky Bilar pasti bahagia Kita lihat persahabat ya dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Anandita9292 mengatakan Mama makasih mah doanya luar biasa masya Allah. Mudah Mudah-mudahan segala doa baik dari orang-orang baik diijabah. amin ya robbal alamin dan keunggang berikutnya juga para sahabat ya Kita menyaksikan info yang dikabarkan kembali oleh Ibu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadinya Lagi-lagi menginfokan bahwa dua hari lagi Hari paling bahagia kakak Rizky Bilar, Lesti Kecerah Dan pastinya kita semua, bismillah semoga sekaliannya lancar Sudah kasih tahu yang belum di persahabat ya Jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan semua rangkaian acara inti dari pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Ada tentunya puncak kesakuran pernikahan juga persahabat ya takdir cinta Leslar akan dihadirkan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan semua rangkaian pernikahan di dola kita ini Tentunya mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan dan halangan satu apapun Untuk berikutnya, persahabat kita lihat di sini, kita mendapatkan kebahagiaan juga, baru keluar saja nih Postingan foto-foto yang membuat kita semakin bangga dan bahagia persahabat yang Masya Allah, tentunya Rizky Bila dari kepada Lesti kejora. Begitupun Lestika si Joran Menyandarkan tentunya wajahnya ke Ketunda keriski Bilar Sambil memegang tentunya lengan Dari Abang Bilar Ini menunjukkan bahwa mereka sangat berbahagia Mudah-mudahan tentunya kita selalu doakan Rumah tangga Lesti dan Bilar Tentunya selalu mendapatkan keberkahan dan merukah Amin Ya Rambal Alamin Lenggan tersebut pun telah diri kembali Oleh akun Rasa Angskor Les 24 lah, Kalimat tersebut juga dituliskan dalam postingan tersebut Sama waya kalian nggak ada niatan apa up di feed kalian Foto-foto ini bagus-bagus Tuh persahabat ya <gifat> Emang cute-cute banget baru muncul yang baru keluar Foto yang membuat kita Tentunya bahagia Untuk berikutnya juga ya Persahabat ya Ini kabar yang luar biasa nih Tentunya ada sebuah kalimat Yang diunggah oleh Seluargo public nih persahabat. ya ada kalimat Tentunya bentar lagi Leslar nikah insya Allah, cuman mau titip saran aja. Kalau bisa jadiin nama Leslar semacam marga atau marganya jangan dihilangin juga. Dari anak kalian sampai cucu cicit keturunan Leslar, ada Leslarnya. Jadi pengen kayak keluarga konglomerat, kayak nama kalau ada bakrinya, pasti keturunan bakri ada nama hartono, Salim, Aywono, Jujo, dan lain persahabat ya. Jadi sampai keturunan Lesli ke... Sekian ada historinya Leslar itu siapa tuh persahabat ya Tuh, ini mudah-mudahan saja sampai ke lastibilarnya Dan jangan dihilangkan nama Leslar Itulah tentunya ke suatu kebanggaan Untuk kita semua para fans ya Wow, luar biasa mudah-mudahan saja bahagia Dan selalu memberikan kebahagiaan juga Untuk kita semua para fans Mudah-mudahan ada kabar baik dan vitamin bahagia. Tetap menonton channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Setelah berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.